mau tahu ini tahu, nah lebih lahan tak tahu ke sini, tahu bang, dah. tahunya, nah, itu, hmm, tahunya banyak jam 7 pagi om lah, udah disini, udah start, Star. sampai jam berapa? jam 5 sore? oh jam 5 sore, nah, bulikan dah jam 5 sore, nah, pokoknya jam 5 sore udah bulikan jarum mana kita ke pabrik tahu ya tahunya oh. bikin tahu dari pabriknya langsung hmm. hmm. nih tempatnya pabrik tahu ya hmm. oh. tahunya panjang-panjang nih panas-panas hendak tahu, Riel memotong tahu dari pamanah. Nah, ini belajar dari pamanah. Nah, ini ada ukurannya. Oh itu. Itu krem. Hmm, ini berapa tumpuk ya? dekat cap ya katanya Tempat uapnya hmm. Hmm. Tempat penguapan hmm. Hmm, Bahannya kacang hmm. hmm, Dari kacang hmm. Kacang bos tahunan, baju habang Aku putih ...tahunya pres, nah. Kandel-kandel. Kandel-kandel, jadi rumah ya, Nek? Ini luar biasa. Tahunya banyak banget. Nah, hari ini ke pabrik tahu. Mulai hari ini. Buh, kanyang tuh, Pak. Tahu mercon, TCI. Pabrik tahu, nah ini, nah, ada tukang bungkus, nah, adik Ivan. Nah, sebungkus berapa, mang lima ribu sembilan ribu, kah? Oh, Kalau isi sembilan, harganya berapa, mang dua ribu, eh, lima ribu murah aja, jar. Nah, itu guys, uh, pabrik tahu. Nah, ini namanya dapur rahasia ya. Ini dapur rahasia kita gitu, tuh Wah, itu dapur rahasia Rahasia bikin tahu Nah, dapur rahasia bikin tahu ya Nah, ini micro-nya nah Nah, micro Nah, ini ini lagi kompres tahu Nah, sekitar 15 menit sudah jadi pres tahunya 15 puluh lima, tujuh puluh lima, tujuh puluh lima, tujuh puluh lima, tahu. puluh tahu? tujuh puluh lima, tujuh puluh tahu tujuh puluh lima, tujuh puluh Tahunya tujuh puluh lima, tujuh Jam lima, tujuh pagi oma sudah di sini, tujuh start. Sampai jam berapa? jam 5 sore. lima, oh, sore. puluh hmm, lima, sore. Right, Sore, enggak. jam lima dekat nih bapak sudah mau pulang. Yeah. disini ada order nama saya ya. disini satu amanah, ini no, uh, saya order tahu atas nama Junaidi. Yeah. ini satu ya. nah Di sini ada juga Junaidi kita order tahu ya apa namanya ada nggak? Oh, ada C nah. Nah, ada air. nah, nah, nah teman-temannya kasir, nah, beda dulu. Ini udah baik kita naham. membuat di dalam Baskom. Hmm. Oh ini bos tahunya baju habang. Hmm. baju habang. Halo bosku. Oh, ya. ya. Dasar mantap bosku ini. Oke okay, Pak, pinagana di samping nah simpur paman di kuburan tahunya seger kurangnya macam-macam ada yang gara-gara ada yang berada. bos burung hendak berubah profesi menjadi bos tahu nah ini kan ajin keranjangan ini burung juga kawa tahu kawa juga kengkeng kawa buah-buahan nah. Makanya ya, Tahu harga keranjang itu berapa? Nah, Tahu. Berapa, Maman? Tahu. Bila anak Tahu ke sini, Pang sudah. Nah, bila anak ke sini, Tahu, Bang Sudah. Ini anak berubah jadi bos Tahu. Pokoknya jarum posipen dari anak anak Tahu ke Pang. Nah,